Tidak bersedia, bapak silahkan Zohar di rumah. Kalau bapak bersedia untuk diambil darahnya, dilakukan pemeriksaan tes. Ada surat pernyataannya, ya. Ada surat pernyataannya. Jadi setelah masuk ini bapak langsung belok kiri tuh, itu pendaftaran. Setelah diambil darahnya, baru bapak ambil udu, ya. Bagi yang mau diambil darahnya nggak apa-apa, silakan, ya. Sekarang ini Jumatan disediakan pemeriksaan darah. Bagi yang bersedia untuk. Jadi sekarang kalau sholat Jumat itu dites dulu darahnya, ya sama siapa, sama rezim, rezim topol mau niancok. Ya. Kalau Jumatan dicek juru darahnya ya, kalau masuk gereja nggak usah, kalau masuk wihara nggak usah, ya, kalau masuk Mall nggak usah, kalau masuk masjid aja diperiksa darahnya ya. Laknatullah kamu mati mengenaskan kamu satu turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Hari ini hari Sabtu. Sabtu tanggal 9 Mei tanggal 9 Mei Lihat suasananya Penuh banget Ini dimana coba Ini IKEA Semua buka Macet Gila-gilaan Parkir susahnya setengah mati Sementara Pedagang kecil, warung Semua suruh tutup sama pemerintah Tidak duit, miskin Dasar pemerintahan ngawur semuanya yang kayak gini enggak ditutup Oh ini Beritahu sudah nih, nih. terwakili suaraku makanya, sudah kaya hey, Satpol PP hei polisi Hei rezim Hei Presiden Hei Menteri buka matamu kenapa kalau mau kamu nggak berani nutup Kenapa eh? kenapa kalau mau kamu nggak berani nutup eh kenapa karena orang Cina Iya kamu kalau sama cukong, tunduk kamu ya. Kalau sama rakyat sendiri, pedagang kecil dua opera-opera, mal kuduk